Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers Serta Leslie be Lovers Dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa Dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian di yang akan mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, Dan subscribe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 dari lasti dan kakak bilar kita lihat di akun instagram pribadi antv tv ofisial menginfokan persahabat ya hajatan sukses leslar Bab babako babaki dan ngunduh mantu hari minggu tanggal 5 September jam 10.30 persahabat ya waktu Indonesia Barat dan menuju cinta abadi hari minggu juga jam 8 malam Masya Allah tentunya dimulai dari pagi hingga malam hari kita akan bersama-sama menyaksikan kejora kita dan pangeran kejora juga persahabat ya Kakak Rizky Bilarah dalam acara tentunya ngunduh mantuni luar biasa kabar baik dan kabar bahagia diinfokan langsung dari antv ada kalimat caption yang dituliskan juga ini di info hajatan sukses Leslar hari Minggu 5 September 2021 mulai jam 10.30 Waktu Indonesia Barat eksklusif hanya di Antv. Leslar lovers dan anti lovers yang ditunggu-tunggu puncak hajatan Leslar Akhirnya datang juga nih, pasti kalian udah nggak sabar kan? <laughs> Yuk jadi saksi gimana prosesi paling ditunggu dan menjadi puncak akhir rangkaian acara cinta abadi Hajatan sukses Leslar Babako, Babaki, dan Ngunduh Mantu Minggu 5 September 2021 Jam 10.30 Waktu Indonesia Barat Dan Menuju Cinta Abadi Jam 20 Waktu Indonesia Barat Eksklusif hanya di ANTV Wow! Masya Allah bersahabat ya doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan semua rangkaian acara Ngunduh Mantu Hajat Lesnar diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Ya rabbal alamin. Dan kita lihat juga persabatan dalam porsingan tersebut tentunya banyak tanggapan yang sangat positif dari para fans yakni dari akun Leslar underscore 0501 menyatakan bismillah semoga dimudahkan dan dilancarkan acaranya. Amin. Dan kita lihat juga selanjutnya komentar diberikan dari akun Suryati 7878 mengatakan Bismillah semoga lancar acaranya sampai selesai Masya Allah dukungan respon yang sangat positif diberikan dari para fans ya Berikutnya juga dari akun alufi underscore 24 Mengatakan mantap lancar-lancar ini rangkaian puncaknya Bismillah lancar amin luar biasa persahabat ya doa terbaik diberikan dari Leslar Lovers untuk rangkaian acara Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dan kita doakan yang terbaik. Persahabat, ya, masih menunggu kejutan, dan tentunya cedukan vitamin manja malam hari ini tetap stay tune. Dan tentu dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.